Satu paket dari RSUD Bitung menuju Prof. Kandau telah lepas landas. Sekali lagi, satu paket dari RSUD Bitung menuju Prof. Kandau telah lepas landas. Terima kasih. Cinta untuk semua, satu cinta untuk dunia. Jangan gampang salah sangka cuma karena berbeda. Ayo saling terima meski kita nggak sama, berbeda itu. Berbagi buah bahagia Sesungguhnya kita semua saudara